Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi bersama saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang Ramalan Gemini Mei tahun 2020 namun sebelum menonton videonya langkah baiknya buat kamu yang baru datang silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik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 kita langsung saja mengacak dan mengambil kartu kesehatan kepada seorang Gemini secara umumnya di bulan Mei tahun 2020 dan selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan kepada seorang Gemini secara umumnya di bulan Mei tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan karir bisnis usaha seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020. Baik, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Gemini per kategori di bulan Mei tahun 2020. Pertama kita akan mengambil support energi kepada kesehatan seorang Gemini. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu support ataupun energi kepada kategori keuangan seorang Gemini selanjutnya kita akan mengambil kartu support ataupun energi kepada kartu karir dan pekerjaan seorang Gemini selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020 setelah kartu support energy kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan kepada seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020. Oke, okay, di sini kita akan membuka dan membacakan kartu kepada seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020. Secara umumnya, dan pertama-tama kita akan buka kartu kesehatan seorang Gemini di bulan Mei nanti dan kartunya adalah Six of Swords, ataupun enam pedang Secara umum, Six of Swords diartikan sebagai sebuah pengalaman hidup ataupun sebuah perjalanan hidup Dan untuk kesehatan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020, itu mengalami perbanyak signifikan ataupun dikategorikan menurun di dalam kesehatan di sini dikarenakan seorang Gemini terlalu bekerja keras dan tidak ingat waktu sehingga ia drop dan kesehatannya mulai menurun di bulan Mei tahun 2020 di sini seorang Gemini tidak ingin kelihatan sakit ataupun kesehatan menurun di depan seseorang yang ia cintai sehingga Gemini berusaha lebih kuat dan berusaha lebih tegar di depan sebuah keluarga ataupun di depan seseorang yang ia cintai. Dan di sini Gemini juga dikategorikan bekerja keras di bulan Mei tahun 2020 sehingga kesehatannya mengalami perubahan yang sangat signifikan ataupun dikategorikan kesehatan yang menurun. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Gemini adalah Queen of Cups. Secara umum. Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah memasuki usia yang dewasa jadi di sini kelihatan jelas bahwa saya support energi yang dapatkan oleh seorang Gemini di bulan Mei nanti adalah dari seorang pasangan di sini Gemini tidak ingin kelihatan drop kesehatannya di depan pasangan sehingga perhatian akan lebih cenderung kepada seorang Gemini dari seorang pasangan di sini juga kelihatan bahwasannya Gemini mendapatkan perhatian penuh dan support penuh dari seorang pasangan di dalam suatu kategori kesehatan. Di sini, pasangan akan lebih perhatian kepada seorang Gemini karena di sini pasangan melihat Gemini bekerja keras di hari-harinya. Dan untuk kartu keuangan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020 adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin saya akan open ataupun tujuh koin secara umum diartikan melihat terus ke depan dan melihat peluang yang jauh sehingga peluang yang dekat ia lupakan. Jadi di sini kelihatan keuangan seorang gemini akan lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 itu dikarenakan seorang gemini akan terus menatap masa depan sehingga ia berjuang mati-matian untuk memperjuangkan keuangannya di bulan Mei tahun 2020. Di sini kelihatan seorang gemini akan bekerja keras untuk penunjang keuangan yang akan lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 sehingga di satu sisi Gemini lupakan kesehatannya yang sedang menurun di sini juga kelihatan bahwasannya seorang Gemini melihat peluang yang banyak namun jauh dari tempat dia tinggal sehingga ia melupakan satu peluang yang dekat dengan dirinya untuk memperbaiki keuangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 dan di sini seorang Gemini cenderung ataupun condong dikategorikan Gemini akan sering meninggalkan seorang pasangan untuk memperjuangkan keuangannya di bulan Mei tahun 2020 dan untuk support energi yang dapatkan oleh keuangan Gemini adalah Queen of One. Secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa. Di sini kelihatan jelas bahwasanya support ataupun energi yang dapatkan oleh seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020 tidak lain dan tidak bukan dari seorang pasangan. Di sini pasangan akan memberikan dukungan penuh serta motivasi yang penuh kepada seorang Gemini agar memperbaiki keuangannya yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020. Di sini pasangan memang berat mengatakan bahwasanya ia tidak ingin ditinggal Gemini, namun di sini pasangan akan menutupi rasanya tersebut sehingga pasangan akan mendukung dan mensupport Gemini di dalam segi keuangan di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya kita akan buka kartu karir pekerjaan kepada seorang Gemini. Dan kartunya adalah 5 of 1 Ataupun 5 tongkat Secara umum, 5 of 1 itu diartikan Seorang Gemini akan melakukan kerjasama dengan seseorang Namun di tengah jalan akan terjadi perpecahan Jadi di sini Gemini kelihatan di bulan Mei nanti Gemini sedang berusaha untuk memperbaiki karirnya di bulan Mei Dan melakukan hubungan bisnis kepada orang lain Sehingga di tengah jalan akan terjadi perpecahan yang yang berdampak persaingan di dalam suatu usaha. Di sini juga Gemini kelihatan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memperbaiki karir yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020. Dan di sini Gemini akan memulai bisnis sampingan di bulan Mei tahun 2020 untuk menunjang pendapatan dan keuangan Gemini di bulan Mei tahun 2020. Dan super energi yang dapatkan oleh seorang Gemini adalah Page of Cup, secara umumnya, page of Cup itu diartikan anak-anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, terlihat jelas bahwa rasanya ramalan ini cenderung kepada seorang Gemini yang sudah memiliki pasangan dan memiliki keluarga. Di sini, kelihatan Gemini akan mendapatkan dukungan penuh dari seorang page of Cup ataupun seorang anak-anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Di sini seorang anak domini akan memberikan motivasi ataupun dukungan yang penuh kepada seorang domini agar bekerja lebih giat lagi dan mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 selanjutnya kita akan membukakan kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya adalah ten of Cup ataupun 10 piala ten of Cup ataupun 10 tiala itu secara umum diartikan akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara di bulan Mei tahun 2020 jadi di bulan Mei nanti Gemini akan mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara bersama pasangannya yang tidak pernah ia bayangkan selama ini ini bisa dikategorikan seorang pasangan akan memberikan kejutan kepada seorang Gemini di bulan Mei nanti sehingga Gemini akan merasa bahagia di bulan Mei tahun 2020 bersama pasangannya dan disini juga bisa disimpulkan bahwasanya Gemini akan mendapatkan kebahagiaan di bulan Mei nanti dengan mendapatkan suatu keturunan ataupun dengan mendapatkan suatu kejutan dari seorang pasangan dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Gemini dalam kategori asmara adalah King of Pentacle secara umum King of Pentacle itu diartikan seorang pria yang usianya sudah memasuki dewasa ataupun yang dikategorikan 29 tahun ke atas di sini bisa saja dikategorikan orang di sekitar saudara ataupun sahabat dari seorang Gemini tersebut di sini sahabat tersebut akan memberikan dorongan kepada seorang Gemini agar meraih kebahagiaan di bulan Mei tahun 2020 dan ia akan didukung oleh seorang pasangan sehingga pasangan akan memberikan kejutan ataupun yang dikatakan surprise di dalam suatu hubungan di bulan Mei tahun 2020 di sini juga kelihatan bahwasanya dukungan yang diberikan oleh seseorang tersebut kepada seorang Gemini, dan pasangan Gemini juga akan memberikan kejutannya itu di hari spesial seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya kita akan membuka kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan kepada seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020, dan kartunya adalah The Star secara umum destar diartikan impian harapan ataupun cita-cita jadi jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Gemini di sini terlihat kesehatan Gemini di bulan Mei tahun 2020 mengalami penurunan sehingga ia mendapatkan dukungan dan perhatian penuh dari seorang pasangan di sini sebab dari kesehatan yang menurun adalah impian ataupun harapan dari seorang gemini untuk memperbaiki kehidupan ataupun memperbaiki keuangan di bulan Mei tahun 2020 serta impiannya untuk membahagiakan keluarga, pasangan beserta anak-anaknya. Jadi di sini kelihatan bahwasannya kesehatan gemini memang menurun itu dikarenakan ia men, ia mencoba meraih impiannya di bulan Mei tahun 2020. Dan jika kartu deste kita gabungkan dengan kartu keuangan gemini seorang Gemini selalu melihat ke depan sehingga ia akan berjuang mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Mei nanti dan didukung oleh pasangan seorang Gemini dan destar di sini digambarkan bahwasanya impian dari seorang Gemini untuk menata masa depan bersama pasangan dan mewujudkan suatu keuangan yang lebih bagus lagi untuk membahagiakan pasangan keluarga serta anak-anak mereka di sini kelihatan Impian seorang Gemini untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi akan diusahakan dan dilakukan oleh seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020. Dan jika kartu desktop kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan dan usaha Gemini di bulan Mei, Gemini melakukan kerjasama bersama orang lain dan di tengah jalan akan terjadi perpecahan sehingga menjadi suatu persaingan di dalam suatu bisnis. Yang dikategorikan persaingan di dalam usaha Gemini di bulan Mei tahun 2020 di sini Gemini mendapatkan dukungan dari seorang anak-anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Jadi, di sini kelihatan besar. Gemini ingin memperbaiki karirnya dan menunjang karir yang lebih bagus ke depannya, dengan harapan dan impian bisa membahagiakan anak-anaknya untuk mendapatkan masa depan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu bestar kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, di bulan Mei nanti Gemini akan mendapatkan kejutan dan di bulan Mei nanti Gemini akan mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan. Dan King of Pentacle di sini seorang pria memberikan support kepada seorang Gemini sehingga Gemini akan merasa lebih baik di bulan Mei tahun 2020 tentang hubungan asmaranya. Dan bestar di sini menggambarkan Impian dan harapan seorang Gemini bersama pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan akan terwujud di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Mei tahun 2020 adalah 7, 78, 85, 56, dan 19. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan Gemini di bulan Mei tahun 2020. Semoga bermanfaat.